Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kabar Duka kembali terdengar dari Pasar Cinde Hari Minggu, tanggal 27 November 2022 kemarin Sekitar jam 11 malam Mengalami musibah kebakaran Sebanyak satu blok atau sekitar 20an lapak Ludes terbakar Setelah Pasar Cinde ini mengalami sejarah yang panjang Sampai di hari tuanya pun ini Pasar Cinde masih tetap dapat ujian Kano itu, biar kita udah hilang memori panjang kita, kita kilas balik ke belakang tentang perjalanan pasar cinde sampai ke titik ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support dulu channel Mang Dayan dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi ya, Junjung. Sampai! Kampung halaman ku Ku teringat Masa-masa kecil Cinde kalau menurut pemerhati sejarah Kota Palembang yaitu Raden Muhammad Iksan berasal dari nama petilasan Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim saat masih muda yaitu Kemas Hindi. Ada kemungkinan lafal Cinde ini dari nama Hindi. Lengkapnya Kemas Hindi. Dikarno ke dalam tulisan aksara Arab baso Melayu antara pelafalan dengan penulisan tidak persisamo Kemudian, petilasan pada masa akhir hayatnya Dijadi ke makam Cinde Walang. Tokonya ialah Sultan Susunan Abdurrahman Candi Walang. Kawasan Cinde ini dulunya ialah kawasan pemakaman yang luas. Itu sekitar 100 tahun yang lalu. Areal perkuburan ini mengelilingi komplek makam utama susuhunan Abdurrahman Candi Walang. Beliau adalah Sultan pertama dari Kesultanan Palembang Darussalam. Luasan makam ini luasnya sampai ke arah Masjid Agung. Zaman dulu kalau nak ke sini, gua nak naik perahu. Karena dulu di depannya melintas aliran Sungai Tengkoro yang kemudian di tahun 1909 sampai 1930 sungi ini ditembun oleh Belanda. Sebelum penimbunan, pada tahun 1916 komplek pemakaman inilah dipindah ke ke tempat pemakaman baru yaitu di kandang kawat yang dulu dikenal dengan kandang kawat duku. Kemudian kandang kawat Talang Ilir yang sekarang dikenal dengan Kamboja dan juga kandang kawat puncak kuning. Jadi awal nyunian pasal cinde ini adalah pemakaman. Palembang, kota kelahiranku, Palembang, kampung halamanku, ku teringat masa-masa kecil dulu bersama. Masa pasca proklamasi, yaitu saat perang lima hari lima malam, pasca Cinde ini menjadi titik kumpulnya para pejuang kita Palembang. Bahkan ada kejadian heroik. Di depan Cinde ini, masyarakat Palembang dengan senjata seadonya bisa ngerebut tank Belando. Makanya dulu di depan Cinde ini ada tugu tank Belando yang tercogok. Sekarang tugunya katil lagi karena tanknya sudah dipindah ke kawasan Monpera. Pasar Cinde ini sebelum dibangun lebih akrab disebut oleh wong-wong sebagai Pasar Lengkes. Ngapo disebut Pasar Lengkes? Karena banyak masyarakat dari daerah Lengkes, Ogan Komering Ilir, yang menjadi pedagang di tempat ini. Namo Lengkes pun masih ada sampai sekarang. yang Sekarang jadi Namo Lorong di Jalan KS Tubun di sekitar SMA 15 sekarang. Selain itu juga ada nama Lorong Pemulutan di dekat Pasar Cinde ini. Mungkin dulu banyak wong pemulutan berjualan di sini. Pasar tradisional Cinde secara permanen dibangun pada tahun 1958 dengan melirik arsitek dari Thomas Kirsten dengan struktur utama memakai konstruksi cendawan pecak pasar Johar Semarang yang dibangun oleh kolonial pada tahun 1930-an. Pasar ini menjadi ikon yang menunjuk identitas baru untuk masyarakat kota Palembang. Pasar tradisional Cinde sebagai landmark kota dengan dibangunnya pasar Cinde bisa dikatakan membentuk simbol berkembangnya ...pasar di Pucuk Daratan. Karena sebelum dibangunnya Pasar Cinde... ...lokasi pasar itu didominasi di pasar-pasar... ...yang ada di pinggiran sungi... ...pecah Pasar 16... ...Pasar sekana ...Pasar Kertapati dan sebagainya. Dengan semakin berkembangnya Pasar Cinde ini... ...dan semakin maju... ...mendorong wali kota Palembang yang masa itu adalah... ...Haji Muhammad Ali Amin... ...untuk bangun pasar-pasar baru selain Cinde. Pasar baru ini yaitu... ...Pasar Lemabang... ...Pasar Buah Yang disayangkan Pasar Empat Ulu dan juga ngerenovasi Pasar Ketapati dan juga Pasar Kuto Memancing Cinde ini khas Nian, punyo khas berupa tiang cendawan yang menopang menjulang bangunan. Dari cerita tutur Mang Dayat pernah dapat, tidak tahu benar apa tidak. Katonyo pernah ada ragu dengan kekuatan cendawan pasar Cinde ini. Tapi untuk ngujinya pernah dinaik ke tank di pucuk Cinde ini. Nah, tidak tahu benar apa tidak cerita ini. Mungkin Mang Cek ada yang tahu. Selain itu keberadaan pasar Cinde ini, terutama di lantai duonya yang bagian terbuka. Zaman dulu dianggap sebagai pelepas rindu Untuk nginget kenangan masa-masa Wong Lamo Yang tahu suasana Los Pasar 16 Yang bangunan Los Pasar 16 ini Abis terbakar pada tahun 1993 Nah sekarang pasar Losnya kate Dan pasar Cindenya juga kate lagi Bersama